Halo sahabat jalan-jalan, jumpa lagi dengan saya Tufir di channel penunjuk jalan Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Tuhan yang Maha Esa Di video kali ini, kita akan berkunjung ke suatu kota yang terkenal akan kain batiknya Ada yang tahu? Iya betul, selamat datang di kota Pekalongan, kota batik Kota Pekalongan mempunyai semboyan kota batik yang bermakna sebagai kota yang bersih, aman, tertib, indah, dan komunikatif Kota Pekalongan adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah Kota Pekalongan ini berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Batang di Timur serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat Kota Pekalongan terletak di jalur pantura yang menghubungkan antara Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kota Pekalongan ini dikenal dengan julukan Kota Batik, karena Batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Kota Pekalongan juga mempunyai tagline Pekalongan World City of Batik, yang artinya Pekalongan Kota Batik Dunia. Di sisi pariwisata, Kota Pekalongan mempunyai tempat wisata diantaranya Museum Batik Pekalongan, Pantai Pasir Kencana, wisata hutan bakau atau mangrove park Dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya Nah untuk makanan khas dari kota Pekalongan Diantaranya nasi megono, tauto, pindang tetel, ongol-ongol, kue lumpang dan masih banyak lagi Rasanya hmm, sedap gurih, pokoknya. Ayo ke Kota Pekalongan! Kita mulai perjalanan dari perbatasan antara Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. Kita berjalan ke arah Pemalang, Tegal, Brebes, dan Jakarta. Oh ya, video ini meneruskan yang sebelumnya, yaitu jalan-jalan di Kota Batang yang belum nonton. Silahkan klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas Kita lanjutkan perjalanannya Sekarang kita berada di jalan Urip Sumaharjo Atau jalan Raya Pantura Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Kondisi jalan saat ini terlihat rusak Ada sebagian jalan yang berlubang dan bergelombang Sebelah kanan kita adalah terminal Pekalongan Depan kita ada pertigaan, jika belok ke kiri ke arah Semarang, Jakarta, lewat jalan tol melalui gerbang tol Batang, Pekalongan Kita lurus terus ke arah kota Pekalongan kita ada pertigaan Jika belok ke kanan arah pantai Selamaran Kita lurus terus ke arah Pemalang dan Jakarta Di depan kita ada perempatan Jika belok ke kiri ke arah Warung Asem dan SMAN Jika belok ke kanan ke arah Alun-Alun Pekalongan kita lurus terus ke arah Jakarta sebelah kanan kita adalah SMP Negeri 13 Pekalongan Di sebelah kanan kita adalah rumah sakit Hermina, Sugi. Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Jawa Tengah Depan kita ada perempatan. Jika belok ke kiri ke arah Kedungwuni, jika lurus ke arah Jakarta, kita belok ke kanan ke arah Kota Pekalongan. Sekarang kita berada di Jalan Kiai Mansur atau Jalan Raya Pantura, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Kita berada di Jalan Merdeka, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ke arah Kota Pemalang, kita muter-muter dulu di Kota Pekalongan ini. Inilah situasi dan kondisi terkini Kota Pekalongan Di sebelah kanan kita adalah Taman Monumen Juang 45 Kota Pekalongan Selanjutnya kita ke arah alun-alun kota Pekalongan Dan ini adalah alun-alun kota Pekalongan Alun-alun ini terletak di Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Alun-alun kota Pekalongan merupakan tempat yang paling digemari oleh masyarakat kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan Alun-alun ini semakin ramai dikarenakan adanya bangunan besar di tengah alun-alun Bangunan ini disebut Gapura Nusantara Gapura Nusantara ini mirip dengan Monumen Simpang Gumul Kediri yang cocok untuk bersuah foto. Selain adanya penjual makanan dan minuman khas kota Pekalongan, alun-alun ini juga berdekatan dengan pusat perbelanjaan terbesar di Pekalongan yaitu Plaza Pekalongan yang berada di sebelah timur alun-alun. Alun-alun kota Pekalongan ini selalu ramai. Pada saat hari biasa maupun pas hari libur kerja Alun-alun ini sangat cocok untuk tempat nongkrong bersama keluarga dan sahabat di sebelah barat Alun-Alun terdapat Masjid Agung Al-Jami, Pekalongan. Kita lanjutkan perjalanannya mengelilingi kota Pekalongan. Kita berada di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Di depan kita adalah Tugu Adipura Kota Pekalongan Jika belok ke kiri ke arah Selamarang Kita belok ke kanan arah Semarang dan Terminal Di depan kita ada pertigaan. Jika belok ke kiri arah Terminal Pekalongan dan ke arah Semarang. Jika belok ke kanan arah Jakarta, kita kembali ke Jalan Merdeka untuk menuju ke arah Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, dan Jakarta. Kiri kita adalah Stasiun Pekalongan. Sekarang kita berada di Jalan Gajah Madabar atau Jalan Raya Pantura, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Kondisi jalan di jalur ini sangat halus, ya, karena baru selesai diperbaiki. Kita adalah perbatasan antara kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Kita sudah videonya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Maaf jika ada kesalahan di dalam video ini. Mohon untuk diingatkan melalui komentar di bawah. Oke. Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya